Oke, okay. saat ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa ada kendala yang sedang saya hadapi. Kendala yang saya hadapi saat ini adalah daun menguning. Daun menguning ini katanya kekurangan nitrogen. Dan saya menambahkan nitrogen sulfat dari warna kuning, pucat. Dan sekarang udah mulai hijau karena saya sudah menambahkan nitrogen sulfat. Bisa juga dengan menggunakan urea. Beli saja di toko pertanian ada semua. Kemarin saya tanya sama pedagang pupuknya. Saya mau cari nitrogen, adanya banyak harus beli banyak, sekitar 5 kilo, 5 kilo sekitar harganya 35 ribu. Saya tanya lagi, Om, ada alternatif lain enggak yang harganya enggak lebih murah? Oh, ada ini, harganya 1 kiloan. Saya kira ini kalsium nitrat ternyata bukan. Kalau yang kalsin, kalnit, adanya yang kalnit merah. Kalau kalnit yang putih nggak ada. Ya udah saya paksa pakai nitrogen yang satu kilo. dan akar yang tadinya coklat sekarang sudah memulai memutih lagi saya menggunakan pompa air DC 240 liter per detik dari pompa saya naikkan menuju ke pembagi mari kita lihat gimana debit airnya yang keluar dari pembagi air ini Cukup lumayan deras air yang keluar dari pembagi air ini. Di tandon, saya juga menambahkan gelembung udara supaya menambah oksigen untuk tanaman. Usia kangkung ini sekitar kurang lebih 6 hari setelah tanam kan HSS ya Kalau HSS itu kalau ditambah HST berarti sekitar ada 13 hari Jadi perbedaan dari HSS sama HST itu beda Jadi HSS itu hari setelah semai Kalau HST itu hari setelah tanam atau pindah tanam, gitu. Terima kasih, salam petani muda.